Bapak, so bapak, bapak. Kau. bapak jangan marah dengan saya, pak. <tuk> iya saya tak mau tahu lah. Karena bukan saya yang jual, pak. Kalau saya yang jual, bapak boleh marah dengan saya. Sekarang ini abang balik, pak ini, ini. sudah kak ini yuk, minta balik lagi ke tokonya. Ganti barang ini. Kalah kau, bapak jangan marah dengan saya, pak. Iya saya tidak tahu lah. Karena bukan saya yang jual, pak. Kalau saya yang jual, bapak boleh marah dengan saya. Sekarang ini apa balik, pak? Ini, ini sudah kak ini yuk, minta balik lagi ke tokonya. Ganti barang ini. Nih. Ini sayo yang jatuhnya yang bayar pak. Karena barang sudah buka. Tahu lah saya. Bilang beda dari bukanya sudah. Ini ada buktinya nih ha. Iya saya tempel lagi pak. Bukti buktinya kan sudah tahu nih. Soalnya, da -da -da yuk, sesuai dan sesuai, da sesuai. nih nomor yang disepakati. dengan kamu tidak memakai batang ini? Kenapa kamu tidak memakai batang ini? Kenapa kamu tidak memakai ini? Kenapa kamu tidak memakai ini? Kenapa kamu tidak memakai batang ini? saya tidak Kenapa Kenapa Kenapa ini? ini? Kan ini? tidak ini? ini? ya udahlah kalau kayak gitu kalau seandainya berurusan kayak gini pak saya tidak tahu pak urusan dengan polisi lah lagi tidak pak apa lama pesan aneh pula lo tidak yuniang pak yang saya pesan itu apa bang saya memang berurusan dengan abang ya saya pesan apa bang saya bukan yang jual pak iya yang saya pesan apa bang sepatu nomor berapa bang nah saya mana tahu bapak yang pesan benar tidak nah, saya, saya buka ini tidak tahu di bang oke lah tidak memang tidak salahnya di abang abang kan tahunya kirim nak Nah, salahnya itu di orang toko Nah, itu harus yang dengan toko, Bu nah. Saya ini Iyo, cuma jasa kan? Percuma, Bapak lem itu tetap saya yang ambil oh, Saya juga tidak mau tahu, lah Pak Karena Bapak-Bapak buka Kalau saya buka, saya lebih tertipu lagi, Pak Bining, Bapak dosa usah belanja di Lazada Lebih tertipu saya, Bang Sebenarnya, Bang Saya lebih rugi, Pak Gaji saya sehari sudah sampai 300, Pak Iya, Leng Ya saya mau tahu pak Kayak gitu ya bapak ya Enggak, Nggak, bapak kok lain Saya ini cuma jasa Iya abang jasa betul ya, Abang abang dari mana nih bang? Dari ninja Balikkan bang ke ninjanya pak. Orang ninja tidak tahu apa-apa nah, pak Saya juga tidak tahu bang, saya tidak tahu apa-apa Kalau orang ninja bisa berada ngomong itu, nah, saya juga tidak tahu apa-apa Makanya tadi maka sebelum awal bapak buka, pak jangan dibuka dulu pak Kalau memang doang ambil Nah, kalau nomornya 40 saya ambil, Bang. Nah, itu tuh kalau masalah ukuran itu pesanan Bapak. Nah, iya pesanan. Pesan, -pesan, pesan saya kan 40, ini di luar 40. Ah, iya, itu dah, Bapak dengan itu. toko, Pak. Nah, saya ini cuma jasa. <tuk> Woy kayak gitu nian, Pak. Ini nih saya ya jadinya ganti, Pak. Nggak bisa kayak gini, Bu.